Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Komep TV Di sini saya akan menjalankan tutorial tentang Mengetahui mata kuliah-mata kuliah yang ada di Unidakul atau LMS Karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang bertanya Kenapa mata kuliah saya tidak ada di LMS Unidakul Kenapa masih semester kemarin Ya Nah di sini saya akan e, mencoba tutorial yang dapat saya sampaikan di sini. Pertama e, kita cek dulu pas ketika mahasiswa itu bertanya kita langsung ngecek di sistem kami. Salah satu contohnya ada nama mahasiswa misalkan ya. E, saya memakai nama muti karena ini yang terbaru dicek yang terbaru ya yang terbaru padahal di sini nih sudah terdaftar di mata kuliah tapi di dalam akun lms-nya tidak diketahui tidak bisa di, tidak bisa dilihat gitu ya ini mata kuliah bahasa Indonesia di sistemnya sudah terdaftar kita lihat di mata kuliah lain mata kuliah PAI dua ya Nah, ini mutiara, mutiara sudah ada di LMS, sudah ada di situ kami dan sudah di enroll sejak Selasa ya. Tapi hari ini katanya masih belum ada di LMS. Nah, mari kita cek yang lainnya. Terus mata kuliah dasar-dasar penulisan. Di mata kuliah dasar-dasar penulisan pun sudah terdaftar ya. Sudah ada. Dan di mata-mata kuliah yang lainnya. Sekarang kita coba login di akun Mutia. Ya. Dipinjam dulu nih. Ini sudah login di akun Mutiara. Sekarang kita lihat. Di sini banyak yang bertanya nih. Kasusnya, kursusnya tidak ada mata kuliah yang semester 2. Adanya yang semester 1. Kita lihat semester 1 semua. Di sini. Kenapa tidak ada yang semester 2. Dan ini sudah sudah mentok. ya Sudah tidak bisa diklik Nah, nah di sini jika tidak ada di atas silahkan bisa. Teman-teman bisa scroll ke bawah ke sini ya. Nah di sini. Jika masih semester 1 seperti ini. Teman-teman bisa. Mengubah pengaturan kursusnya di sini. Di sini, all except hidden, ya, teman-teman bisa rubah menjadi sedang berlangsung. Nah, di dalam e, ketika dirubah sedang berlangsung ini, otomatis si mata kuliahnya akan muncul di bawah ini. Nah, yang tadi mata kuliah Bahasa Indonesia sudah ada di sini, kemudian dasar-dasar yang lainnya, dasar-dasar fotografi sudah ada, dasar-dasar jurnalistik. Sudah ada. Nah, terus bertanya lagi. Kenapa baru ada tiga mata kuliah yang tercantum misalkan ya. Baru ada bahasa Indonesia, dasar-dasar jurnalistik, dan dasar-dasar fotografi. Terus sisa mata kuliahnya kemana? Sisa yang saya ambil di KRS katanya. Nah, ketika di sini sudah mentok. Maka teman-teman tinggal aktifkan di sini nih. Ada tampilkan. Klik tampilkan. Tampilkan semua. Jangan tampilkan semua ya. Ketika kita klik tampilkan semua otomatis mata kuliah-mata kuliah yang semester selanjutnya atau semester genap itu sudah tercantum di sini. Seperti yang kita lihat Pendidikan PAI sudah ada, Sistem Politik sudah ada, Dasar-dasar Public Relations sudah ada, Dasar-dasar Penulisan sudah ada, Dasar-dasar Jurnalistik sudah ada. Nah, jadi semuanya sudah ada ya. Terkecuali jika sudah diklik tampilkan semua dan sudah diklik eh uh, sedang berlangsung ya, masih belum ada mata kuliahnya. Nah, jika terjadi seperti itu, bisa konfirmasi ke kami. Karena eh, jika belum ada seperti itu, itu berarti belum ter sama kami ya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Eh, selamat menunaikan perkuliahan online di semester genap tahun 2022 ya.